Saya termasuk uh, orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Uh, di antaranya Syekh Ali Jumat, ah, kemudian Syekh Yusuf Kartoawi dan Syekh bin Nah, uh, sehingga kemudian biasanya uh, saya mengucapkan selamat Natal. Uh, ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip Bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengucapkan ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah, tentunya ini dengan pemahaman yang yeah. khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas, itu karena yeah. masalah dialog agama, kan? Uh. Bah, uh, jadi, keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan. Keyakinan orang yang ada ke Natalan, kan? Iya. Yeah. Gitu ya, ya. jadi uh, sangat tepat yang saya inginkan, teman-tetua, bandai, Bahasanya ya, jangan dipaksa orang untuk toleransi, jadi, toleransi dengan pemahaman. lagi dia, dia, dia. Dia. jadi <laughs> jangan memaksa siapapun. Artinya, di situ loh, baru akan kebuka justru maksud kami. Kita ingin duduk, saya punya prinsip, Anda punya prinsip, gimana? Ya. Ternyata saya mengatakan, Natalan tidak boleh kita bisa dampingan kok dan iya. gak akan mengganggu urusan kita ya, setuju iya kan? sudah mengganggu kehangatan ya dan ada. kita Tidak ada, kita tidak boleh dengan pemahaman kami hmm. dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami karena makna mengucapkan natal adalah saya gak bah bahasa basi hmm. dalam keyakinan kami pak justru dalam keyakinan kami waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan selamat natal kami mengukuhkan bahasanya anda tetap dengan keyakinan anda hmm. karena dalam karena anda waktu waktu mengajarkan natal dengan keyakinan anda tidak mungkin saya mengucapkan selamat berarti saya bohong dong hmm. Ya, ya. Nah, justru saat saya tidak mengucapkan saya, saya mem mem mem memperkenan, mem mem mem memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya maksudnya saya tidak menodai keyakinannya ya, ya. karena saya tidak bohong, saya tidak bahasa basi loh ya hmm. justru kalau saya mengatakan selamat ya. natal tapi maknanya beda loh ya, hmm. lu kan nggak enak ya, ya. Ya, lu beli, saya tidak hmm. ya. saya tidak karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung Saya dalam Islam tidak direndahkan hmm. ya Yesus ya. Nabi Agung dalam Islam cuman di saat ada saudara-saudara kita dikomunikasi saya meyakini keyakinan yang berbeda mm -hmm. Ya sudah keyakinanmu mm -hmm. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal Sebab saya punya keyakinan Sebab kalau saya lanjutkan Anda nggak mau mm -hmm. Dengan keyakinan selamat Natal atas kelahiran nah, Saya lanjutkan Nah kecewa tidak? Kecewa. kecewa Maka lebih baik saya tidak mengucapkan gitu. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi ya. Silahkan Anda dengan agama Anda Kan begitu? Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati Oh iya Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita. Gitu. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Oh wanginya. Ayo kurang ajar tidak? Malam di sindil. Mendim saja sudah. Kalau kita begitu loh maksudnya. Begini ya. seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah, gitu maksudnya. Kita akan dengan <tongan> kaum Kristennya Anda, saudara-saudara kami dari kaum Anda dengan keyakinan Anda. Hmm. Waktu saya tidak mengucapkan selamat natal justru. Saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Iya. Saya punya prinsip sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, mm -mm. Nabi Besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan selamat, Natal, selamat, atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Iya. Maka lebih baik jangan mengucapkan Natal.